Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fi Ya ayyuhar rasulu balligh ma pamaballag tarisalahu wallahu ya'simuka as wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa Allahumma salli wa salli muhammadin wa alihi wa Amma bandhu faya ayyuhal hadirun wal hadirat usikum manasibitak wallah faqad fazal muttakun Kau muslimin muslimat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat imannya, sehat Islamnya, sehat jasmani dan sehat rohaninya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, lewat pengajian ini menjadi sarana bahwa kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Bapak-Ibu saudara sekalian di surat 5 ayat 67 Allah menceritakan tentang tugas Rasulullah atau Allah memberikan tugas kepada Rasulullah untuk menyampaikan amanatnya atau risalahnya kepada manusia yang pada masa itu adalah kebobrokan akhlak dan penyimpangan Tauhid penyimpangan akidah. karena itu diutuslah salah seorang yang sama dengan mereka dari bangsa yang sama dan bahasa yang sama Yaitu di kota Mekah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Para bapak dan ibu Di ayat ini Surat 5 ayat 67 Allah menyatakan Ya ayyuhar rasul Wahai rasul Bali Sampaikan Berarti Ini tugas Rasulullah ditugaskan dakwah Apa yang disampaikan maunzila ilaika Apa saja yang diturunkan Untuk kamu Kepadamu Mirrobika dari Tuhan Kamu Yang diturunkan itu apa Al-Quran Yang diturunkan Kepadamu dari Tuhan kamu Wa'ilam taf'al Dan jikalau kamu tidak Melakukan, tidak berbuat Terhadap yang Diturunkan oleh Tuhanmu itu Fama balagta Maka Kamu termasuk orang yang Tidak menunaikan amanah Fama balakta Tidak menyampaikan Risalah tahu amanatnya atau risalahnya. Wallahu dan Allah yak muka Menjamin kamu yak muka itu artinya memelihara. Meli memelihara kamu minan nasi dari gangguan manusia. Innallaha layahdil kaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang kufur atau kafir secara umum kita lihat ayat ini Bapak Ibu sekalian bahwa Rasulullah ditugaskan kepada umatnya yang waktu itu bersamaan dengan Rasulullah adalah keturunan Qures atau Suku Kures, di situ ada banyak suku, diantaranya suku Kures, terus ada agama yang sudah dulu-dulu, termasuk agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Majusi. Tetapi Rasulullah berada di kelompok keturunan Kures Pak Kures bukan Kures Sihab eh, Pak Kures Pak Kures itu orangnya terkenal ahli sedekah eh, sugi Pak terus duit keturunan namanya lek like banyak Bani atau Menjadi besar, namanya suku kures. Nah, jaminan dari Allah, saudara sampaikan yang diturunkan oleh Allah, apapun sampaikan. Jaminan dari Allah, ya simu kami kamu dipelihara oleh Allah dari gangguan manusia, nih, Pak Bu. Ya si muka minanas, Allah memberikan Jaminan ini Tidak diganggu Artinya fisiknya bisa diganggu Namun keimanan Rasulullah Tegak Tidak akan Bisa diganggu Ada sebuah Riwayat Pak Bu Cerita ya tapi itu dinamakan sebuah hadis Rasulullah pernah Katanya ya, Pernah disihir oleh Salah seorang Yahudi Namanya Al-Aqsom Pernah dengar ya? Pernah ya? Rasulullah disihir Terus didatangi malaikat dua Yang satu duduk di sebelah kakinya yang satu duduk di sebelah kepalanya. Terus malaikat itu ngomong-ngomongan. Muhammad ini disihir oleh salah seorang namanya Alasom. Sihir. Karena itu demam. Nah, bekasnya sihir itu Bapak sekalian dalam cerita itu dimasukkan ke dalam sumur. Isinya salah satu diantaranya antaranya bekas rambutnya Rasulullah. Itu ceritanya di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya Rasulullah mendengar ceritane malaikat ini. Malaikat cerita malaikat ini. Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib supaya masuk ke sumur mengambil bekas yang dibungkus kain putih itu lalu setelah diambil di tiga seperti mayat itu mayat ujung, tengah, terus kaki nah isinya salah satu rambutnya Rasulullah Nah Bapak Ibu sekalian Ini cerita di dalam Sebuah cerita Tapi dinamakan hadis Hadis itu Perkara yang baru Hadis ini berita Kalau dalam bahasa Arab itu berita Hadis Dalam bahasa Indonesia -nya Berita atau hadis Berita baru Kalau Al-Quran itu bukan hadis karena kalamullah nah bapak ibu sekalian diutai tali yang pertama itu ikatan yang pertama itu dilepas dengan membaca Kul ahad sampai selesai terus tali yang kedua yang tengah itu dilepas juga dengan membaca Kul falak, misar dan sampai seterusnya tali yang ketiga dibuka juga dengan membaca surat Anas, Malikinas, Ilayinas, dan seterusnya. Maka Rasulullah demamnya hilang. Bapak-Ibu sekalian, ini diceritakan dan banyak orang uh, mendengar sebuah cerita seperti ini. Dinamakan cerita itu dari hadis, katanya begitu. Sekarang yang jadi pertanyaan pertama, Di ayat ini disebutkan wallahu ya'simu kami dan Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Maka ketika Rasulullah di di santet di, disantet. Di, di, di, di, di, di ini sudah ndak met ya. Artinya tidak sama dengan yang disampaikan oleh Allah dalam ayat ini. Yang kedua Pertanyaan yang kedua, apakah orang yang kena apa santet? Kalau di sini apa namanya, Nobo? Oh, okay. macam-macam g, nama ya. ono sing cendengi tuju, ono sing santet, ono sing, gum. Okay. tenung dan seterusnya padahal Bapak Ibu sekalian di surat 16 surat An-Nahl di ayat 199 itu Allah menyatakan begini A'udhuillahi minas syaitanir rajim innahu sultanun alal ladhina amanu Wahala robbihim ya tawakalun. bisa menterjemahkan. Sesungguhnya setan ini tidak ada kuasa atas orang-orang yang beriman Gijik. dan bertawakal kepada Tuhan. Nomor lirik. Di sini setan tidak ada kekuasaan. Apa artinya tidak ada kekuasaan itu? Berarti tidak? Setan itu tidak bisa menggoda Tidak ada kuasa Kepada siapa ndak kuasa itu? Satu Kepada orang yang Beriman nih bang. Kepada siapa lagi yang tidak berkuasa setan itu? Termasuk bayi setan, buyute setan Kepada orang yang bertawakal kepada Allah Sekarang Jadi pertanyaan kalau Rasulullah bisa diganggu dengan tenung atau dengan sihir, Wong oh, ayat ini loh, Pak Bu. Ayat ini umum pada masyarakat umum. Rasulullah itu lebih beriman, Pak Bu, daripada masyarakat umum. Rasulullah itu lebih bertawakal kepada Allah daripada umumnya. Kalau Rasulullah itu sudah Orang yang paling beriman Orang yang paling bertawakal kepada Allah Yang beriman dan tawakal saja Bukan Rasul Setan tidak mampu loh Bapak Menggoda gak bisa ditenung gak bisa disatet Tidak bisa digendam Ini beriman kepada Allah dan tawakal Rasulullah itu baik iman Bapak Dedengkoti orang yang bertawakal kepada Allah Kalau ada cerita Rasulullah diganggu atau ditenung Berarti bertentangan dengan Ayat ini Kalau ada orang mengatakan bahwa itu sebuah hadis Isinya bertentangan dengan Quran Maka hadis itu depending Depending. Artinya Tidak bisa dikaiti sebagai dasar hukum Baik untuk dasar hukum untuk berbuat Atau dasar hukum untuk Berbicara Karena tidak sama Hadis itu harusnya sama dengan Al-Quran Al-Quran itu menjelaskan secara umum Hadis menjelaskan secara rinci Contohnya Quran kan ada kalimatnya Wa aqimus sholata wa zakah Warga umar raqiin. Sekarang coba kita terjemahkan. Wa aqimus sholata dan dirikanlah salat. Wa atuz zakah dan tunaikan zakat. Coba kita lihat dirikanlah salat kalau belum ada pelajaran sholat Bisa tidak mendirikan sholat Bagaimana caranya nah, Supaya bisa Melaksanakan mendirikan sholat Rasulullah menjelaskan Caranya sholat Diajari oleh malaikat Jibril Malaikat Jibril dari Allah Maka dijelaskan lewat Rasulullah lewat hadis Qurannya secara global Hadisnya memerinci Kalau rukuk begini bacaannya apa kalau itidal bacaannya apa? Kalau sujud bacaannya apa? Itu dirinci dalam hadis, Pak Bu. Karena itu hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ada hadis bertentangan dengan Al-Quran, maka hadisnya harus dibanding. Niku jenuhi bermasalah. Kalau Quran pasti benar. Beritanya pasti benar. Karena dari Allah yang Maha Kuasa. Iya. Tapi kalau hadis Derajatnya macam-macam Ada yang sohe Ada yang mutawatir Ada yang maktuk Ada yang marfu Ada yang palsu Doif Dan banyak Derajatnya hadis Tapi kalau kuranda Mesti benarnya Mesti sohe Badan karena itu para bapak dan ibu saudara sekalian Saya beri analog ya Saya butuh Kayu 7 meter setengah Butuh kayu 7 meter setengah Saya bawa alat ukur Yang pasti namanya meteran Ya Kan untuk ngukur kayu itu loh, yang dibutuhkan berapa? 7 setengah. Eh ternyata kayunya itu 8 meter. Kurang 8 lebih. Lebih. Bapak Ibu sekalian, kalau kayunya lebih, saya butuh 7 meter setengah. Saya kan alat ukur saya ini 1 meter. Kalau sudah saya ukur, loh. Gue mau 8. Padahal saya butuh tujuh setengah. Yang dipotong meterane apa kayunya, bukan meterannya. Yang dipotong kayunya, bukan meternya. Bukan nometer ini nggak cocok ini. Supaya cocok diketok meternya ndak boleh. Quran itu ndak boleh dicocok-cocokkan dengan yang lain. Bapak. Yang lain harus cocok dengan Alquran. Paham? Layang bisa digoda setan itu yang mana ayat 100 Inna ma sultonu wa laladi nayatawalau nahu walaladi nahum bihi musriku samaan terjemahkan pelan-pelan sesungguhnya kekuasaannya setan hanya atas orang-orang yang mengambilnya disini nah, di kalau ada orang Menjadikan setan itu Jadi pemimpin Orang itu dapat ditenung Orang itu dapat disihir Orang itu bisa digendam Kalau menjadikan setan itu Pemimpin Bukan bukan menyatakan gini hey Setan kamu jadi pemimpin saya Tidak begitu Pak. Contohnya Kalau ada orang takut dengan jin ya itu udah di sihir santet itu ada enggak sihir itu ada enggak ada bapak bu santet itu ada sampai sekarang ada orang buat santet itu ada orang di di apa di rekod agar supaya dia mati dengan cara santet itu bisa bapak bu sekarang, sampai sekarang bisa ada Tetapi orang yang Seperti ayat 99 surat 16 tadi Orang yang beriman dan tawakal kepada Allah Tidak akan bisa Mereka tidak akan mampu Yang kena adalah, hanyalah orang yang takut kepada setan Contoh ya kalau ada orang berjalan di satu tempat Terus itu ada tanah yang tinggi Tanah itu jarang ditempati orang Ditumbuhi tumbuhan yang besar Kalau bahasa sini namanya apa? Gerumbul, Gerumbul. Itu kalau dibahasakan namanya angker Bahasa angker itu orang tidak boleh datang ke situ Khawatir terganggu begitu Akhirnya Mbai pesan. Pesan, Nak, kalau kamu ke sana jangan lewat situ. Kalau kamu terpaksa lewat situ harus mengucapkan pamitan. Apa? Mbak saya ikut jalan mohon diberi keselamatan. Berarti ono sepertinya ada mbah. Padahal mbah itu yang di rumah tadi yang pesen itu. Bukan gerumbul itu, bukan tanah yang tinggi terus ada apa? Oh, ada pertumbuhannya yang besar itu. Bukan itu, Pak Kalau orang itu percaya semacam itu disantet itu bisa gitu lho. Digendam itu bisa. Yang kedua, mempersekutukan Allah dengan yang lain. Orang mempersekutukan Allah itu Jangan dikira enggak sholat tuh Mereka sholat juga Kadang-kadang pergi haji juga Di dunia ini yang paling hebat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang lain Yang paling berkuasa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang lain Kalau orang datang ke Mekah Ketemu Ka'bah Ka'bah itu dulu bangunan Nabiullah Ibrahim AS Dengan Nabi Ismail Alaihissalam dulu itu dipakai untuk pemersatu umat seluruh dunia. Kalau beribadah kepada Allah, disuruh menghadap ke Ka'bah. Ketepatan daerah kita ini, di timurnya Ka'bah. Maka, kalau sholat harus menghadap ke barat, tapi ada daerah yang utaranya Ka'bah, sholat menghadap ke selatan. Ada yang di selatan Ka'bah, like sholat menghadap ke utara. Yang di baratnya Ka'bah, negara yang di baratnya Ka'bah, kalau sholat, menghadap ke timur. Jadi mumet begini. Ketika kita berangkat ke sana, kemudian melihat Ka'bah, menganggap bahwa Ka'bah itu ada sesuatunya, ada kekuatannya, nah ini sudah bentuk sirik yang tidak kelihatan Pak. Apalagi bahwa sajadah diosok-osok Di apa itu Di Kak Banya itu Terus pesen kalau sudah pulang Ini sajadah saya Jangan dicuci nak. Kenapa? Bah, ini sudah saya pakai osok-osok Bersihkan Kak Banya itu Tiga kali lah berarti Sepertinya debu Kak Banya itu Dibawa ke pulang Yang nempel di Sajadah seakan ada-ada kekuatan Padahal di dunia itu la haula wala kuata illa bila tidak ada daya upaya dan kekuatan di dunia illa bila kecuali hanya milik Allah kalau sudah mengatakan seperti itu walaupun dia sholat keyakinannya itulah yang namanya musyrik seperti itu kalau di tenuh disantet atau disihir kena Pak Bu. Tapi kalau alamat yang ayat 99 ini, bahwa orangnya bengkong atau bulat seperti donat misalnya, tidak akan bisa ter, tidak akan terkena. Setan tidak akan berkuasa terhadap orang yang beriman dan orang yang bertawakal. Rasulullah itu orang yang paling beriman, Rasulullah itu orang yang paling bertawakal. Kalau ada berita Rasulullah disantet Itu namanya Bertentangan dengan Al-Quran Maka berita itu tidak boleh dipakai Dasar hukum berbicara Sebab apa? Di ayat tadi, di surat 5 ayat enam tujuh, Allah Ya'simuka minannas Rasulullah Diperintah oleh Allah wabud Berdakwah, dakwahnya Rasulullah di mana? Di Mekah waktu itu, pertama, 13 tahun di Mekah. Bapak ibu, situasi Mekah, okay, menjau, situasi Mekah, sejak dahulu sampai sekarang, itu panasnya seperti itu. Kemarin, ketika... Haji Tahun 2022 itu panasnya mencapai sampai 52 derajat Celcius itu seperti terbakar sini terus tanahnya di sana uh, tidak mendukung bagi kehidupan yang uh, seperti di sini kita karena itu kalau ke sana adaptasinya agak lama banget. Karena panasnya seperti itu dan siang itu enggak banyak orang keluyuran. Kalau di sini kan pagi sore siang malam kan paling keluyur orang. Soalnya apa? Tumbuhannya banyak, daerahnya dingin gitu. Enak aja jalan-jalan. Kalau di sana enggak, nggak mampu orang berjalan waktu siang, bang. Kecuali memampu mampukan diri, nguat muat noise lagi. Dan pantangannya, atau tantangannya, dakwah kepada masyarakat di masa itu berat. Saya kadang-kadang berpesmililah, kalau melihat itu, kota Mekah, kemudian pegunungan di sekitarnya, tidak ada tumbuhan. Rasulullah dulu membesarkan Islam itu dari sini, sedangkan yang Islam itu sama Mekah, satu sama Mekah dan sekitarnya. Itu hanya Rasulullah dengan istrinya saja Wong Sekarang berkembang seluruh dunia Pak. Seluruh dunia sampai mencapai Hampir 2, eh, 2 miliar manusia yang mengikuti Islam Dulu susah Gimana ya Rasulullah dulu waktu menyampaikan padahal itu perintah Dari Allah Perintah sampaikan ya, Rasul yang tak saya turunkan kepadamu itu Quran, pada manusia, dari Tuhanmu ini sampaikan. Nyampaikan Quran itu berat, Bapak Ibu sekalian, kalau mereka tidak siap. Karena itu, salah satu di antaranya tantangannya, mereka tidak mau beriman pada Rasul dengan alasan macam-macam. Apa alasannya? Minta bukti yang nyata macam-macam permintaannya Pak. nah contoh dikisahkan oleh Allah di surat Bani Israel surat 17 ayat 90, 91, 92 Allah menyatakan ini, mereka mereka yang dihadapi Rasulullah suku Quraisy itu mengatakan waqalu Lanuk minal Ardi yam surat 17 ayat 90 percaya kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami yeah. Rasulullah disuruh mem memancarkan air dari bumi Mekah memancarkan air oh di sini saja buminya diambil berapa meter sudah keluar airnya itu pun tidak bisa memancar kalau tidak disedot tuh pak di sana batunya tanahnya tanah batu seperti ini tanahnya itu tanah batu tidak mungkin keluar air pak bu sulit coba seperti ini keluar air dari mana mau ngebor, ya bere cuklek loh tanahnya loh batu sebelahnya inilah kalau ini daerah Arofa ini bang. ini daerah Arofa, sekarang agak hijau karena dulu dipesan oleh Presiden Indonesia namanya Soekarno supaya ini ditempati orang haji tidak terlalu Panas, tolong ditanami pohon yang kuat dengan panas ditunjukkan kali Pak Soekarno, Pak Soekarno, Insinyur Soekarno itu, yaitu pohon akasia. Pohon akasia di sana orang-orang sana mengatakan itu pohon Soekarno, <laughs> karena yang usul Pak Soekarno. Nah, pohon akasia ini bisa ditanam di sini, sebetulnya tanahnya batu. Lu kok bisa hidup? Iya, karena tanahnya impor dari negara lain, termasuk impor dari Indonesia. Jadi, juga tanah untuk Indonesia tidak kena nandur, Ambil tanah dari Malaysia, ambil tanah dari yang lain, dibawa ke sana untuk ditumpuk di atasnya supaya bisa hidup seperti ini. Dan sampai sekarang, Pak Bu, ini usulan sudah lama. Sampai sekarang, pohonnya paling besar itu, ya, diameternya 30 puluh atau sampai um, 35 cm paling besar. Saat dulu, loh, Pak, gede gitu, loh, gak cepat besar itu. ndak kenapa? Memang tanahnya yang bawah itu batu, sulit untuk besar. Padahal, ya, enggak apa-apa, awet, kan? hijau terus Kenapa karena di juga di bawahnya pohon ini di sela-sela bawah ini di batangnya yang paling bawah itu setiap pohon itu ada kerannya Keran kecil saat mungkin kian itu berapa jam sekali mancur-cur begitu niram nanti mati sendiri secara otomatis Airnya diambilkan dari sulingan air laut orang sana bisa mandi mandi dari air suringan laut yang diminum itu yang diambil dari air zam zam dari kota Mekah nah Bapak Ibu sekalian sebelahnya ini Oke okay, sebelahnya apa itu ada apa ini Jabal apa gunung? Nah ini namanya Jabal Rahmah, Gunung Rahmah, Jabal Rahmah. Lalu dikisahkan, apa? diceritakan oleh orang disebut Jabal Rahmah. Jabal itu gunung, Rahmah itu rahman rohimnya Allah, rahmatnya Allah. Maka orang bercerita bahwa di Jabal Rahmah itu dulu pertemuannya Nabi Adam dan Ibu Hawa, tapi itu sebuah cerita, Pak. Bukan dari hadis, Paham? bukan dari hadis, cerita orang-orang. Makanya, di sini diyakini oleh banyak orang, ya, sebagian orang, sebagian banyak ini termasuk. Kalau bulan haji ini putih, Pak, kelihatan putih dari jauhan Kenapa? Karena banyaknya orang, berpakaian ikhrom Siapa yang tidak punya anak beber itu di batu-batu besar ini terus tidur-tiduran di situ. Mereka berkeyakinan kalau pulang punya anak gitu. Tapi itu benar atau tidak? Ah itu cerita, <gitu> Tapi diyakini oleh banyak orang. Kalau seperti ini permintaan mewancarkan air dari dalam tanah bisa enggak? Enggak mungkin, Bang. Dan Rasulullah tugasnya bukan untuk memancarkan air. Contoh lagi di sini. Nih contoh lagi. Seperti ini. Tanah sana itu panasnya luar biasa. Tidak ada tumbuhan. Coba ini gunung Pak Bu. Gunung ini batu nyel ini. ini batu Pak Bu. Bukan tanah ini. Batu. Jadi kalau didotok yuk. Ya Celing-celing begitu batu bang, ini gua Hiro di atas, ini ngambilnya dari atas bang. Nah ini jalannya, rumah sebelahnya, nah, ini atasnya, gua Hiro. Kalau sudah tua-tua begini naik nggak kuat. Ejik, mudah mudahan itu kalau naik gaji. Orangnya masih muda, masih pencolotan si munggah-munggah itu bisa Tapi kalau sudah tua ini bengkong sih enggak kuat yeah. Karena kalau Haji itu si muda yang daftar gitu Tapi kalau daftar di sini, di Jawa Timur ini Sekarang daftar, nanti dapat porsi 35 tahun nah Sekarang kalau umurnya 40 atau 30 katakan daftar 35 tahun jangka datang berarti umur berapa? 65. Iso bengkong pisan jikile Bapak. Nggih. Kudune daftarnya kapan? Ya umur-umur 12, umur 10 tahun itu daftar. Ditambah 35 berarti 45 sih kuat-kuatnya orang. Ya. Nah, seperti ini permintaan mereka, ya Muhammad. Saya baru iman kepadamu. Kalau kamu bisa memancarkan air dari dalam tanah untuk saya, untuk kami. Tidak mungkin, Pak. Memang mereka tidak mungkin, tidak kepingin iman. Mereka itu tidak kepingin iman. Atau kalau tidak bisa yang pertama. Yang pertama, minnahili wa inabin fatufat jirol anharo khilalah tafjiro atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, ya. lalu kamu alirkan sungai-sungai itu di celah kebun yang keras adilannya. Nah, ya, sudahlah kalau saya saya tidak bisa dituruti. Sekarang saya ingin bukti kamu jadi nabi, jadi rasul tak saya akan beriman, tapi dengan catatan kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan sebuah anggur. Lalu kamu alirkan air yang mengalir di bawah. Di bawahnya itu ada sungai-sungai yang di celah-celah kebun itu dengan deras. Sudahlah, untuk kebunmu, bukan untuk saya. Permintaannya seperti itu. Sebetulnya mereka tidak kepingin iman. Cuma ingin menolak itu caranya seperti itu. Nah, Rasulullah kan agresif, mendesak terus. Rasulullah mendesak terus mengajak orang-orang supaya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala jangan mempercayai satu benda yang dibuat sendiri disembah-sembah sendiri dimintai sendiri dan tidak bisa memberikan permintaan itu memang benda mati batu kayu dan seterusnya yang jadikan berhala di sana itu ada empat yang mengitari Ka'bah itu zaman waktu itu ada empat berhala yang besar seperti orang begini dan itu semuanya nama orang soleh namanya orang soleh dipatungkan terus disembah namanya lata uza manata hubal dan empat yang lain kecil-kecil sekian-sekian sakentol gitu sakendi begitu jumlah seluruhnya 360 patung. Padahal Ka'bah itu Pak Bu, masih ada patungnya. Walaupun di situ ada patungnya, Ka'bah itu tetap orang tawaf sejak zaman dahulu, sejak Nabi Ibrahim. Ada tawaf, cuma cara tawafnya beda. Mereka tetap tawaf melakukan ibadah seperti dulu, cuma ketika masuk ke dalam Lingkaran Ka'bah Telanjang bulat laki-laki wanita telanjang bulat Karena menganggap bahwa Pakaian itu kotor Sehingga Tawafnya supaya diterima Dia telanjang bulat Jadi laki-laki ya telanjang Perempuan juga telanjang Itulah ketika Rasulullah Mematahkan mereka Mengalahkan mereka Pada tahun ke-9 Hijriah setelah Rasulullah hijrah tahun ke-9 kembali ke kota Mekah dengan 10.000 orang menguasai kota Mekah. Semua dibersihkan Bapak-Ibu sekalian. Patungnya dibersihkan semuanya. Orang-orang yang tawaf yang telanjang itu sudah dilarang. Akhirnya tawafnya tidak telanjang. Tapi sudah berpakaian sampai sekarang. Merubah itu sulit Bapak-Ibu sekalian. Karena itu tugas Rasulullah berat sekali. Kalau kita rasakan di sana itu menangis, Pak Ya Allah, medan seperti ini Allah memberikan tugas yang seperti itu beratnya menghadapi masyarakat yang kerasnya seperti ini, panasnya seperti ini. Terus kapan Rasulullah bisa dakwah? Padahal Rasulullah itu siang malam dakwah, bang Ngajak. Ya apa kaitan kan berat. Ya kalau sekarang enak, Pak Bu, ada SMS besok ngaji di sini ya, ukur sekian yang memberikan materi Pak ini atau Ustadz ini kita datang enak Pak Bu dulu gak ada SMS dan Rasulullah muka, umpomo SMS ada SMS Rasulullah Siapa yang dijak mereka itu kufur kafir semua mereka itu musyrik sudah Muhammad kalau kamu nggak bisa yang kedua ini oke okay? Contoh Misalkan ada kebun kurma, ada sungai yang mengalir deras di situ. Dari mana Pak Bu? Contoh loh, ini loh tanahnya. Tanya bisa tumbuh rumput seperti ini, rumput sana berduri ini. Ini kalau kena hujan cepet hijau, tapi terus kering. Nah kalau ini sudah tanahnya impor ini, Bapak. Tanahnya ini impor. Bisa seperti ini. Lah ya, dulu kan gak ada ini, jalan-jalan kan gak ada. Lah gunungnya ini. Gunungnya ya gunung batu, Bapak. Waduh, permintaannya macam-macam. Ada yang mengatakan seorang nabi, seorang rasul mestinya ya enggak enggak manusia. Malaikat karpe dewi. Rasulullah itu kan ya ke pasar juga, jadi ya aja, mosok Rasul mengaku jadi nabi menjadi jadi Rasul belanja belanja ke pasar lah, gay mangan ya pak bu, kalian belanja karpe ya opo, ono omang nu gue terus ono singeteri dewi, laraujon sebegini. Rasulullah bukan Kisrah bukan kaisar, Rasulullah itu adalah seorang yang Diberi tanggung jawab oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Bukan berarti Rasulullah tidak mampu. Kalau minta kepada Allah. Walaupun tanahnya batu. Keluar air mancar memancarkan air. Bisa tidak? Bisa. Buktinya. Air jam-jam itu sampai sekarang. ikut Diminum bareng. Sakota Mekah. Diminum bareng. Digatus bareng. Air jam-jam tidak akan habis Dari mana itu? Dari Allah subhanahu wa ta'ala Gak ada pak bu air seperti itu Makanya Rasulullah ngajari like, Minum air jam-jam ini go, Gak pada karu minum air ini like, Minum air ini Dungannya gini Bismillahirrahmanirrahim <gif> okay. Kalau air jam-jam Ketika mengambil air jam-jam, Lihat -jam, dong, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah, Warizkon wasian, Wasifa'in minkulidain, Baru diminum, Hadis sokhaih dari Rasulullah, Jadi diajarkan Rasulullah seperti itu, Beda airnya. Kalau gak percaya, Bapak-bapak yang, yang sudah haji, kalau masih menyimpan airnya atau yang sudah umroh atau yang akan berangkat umroh, dicoba bawa air jam-jam dari sana. Biarkan 10 tahun di sini. Terus kita buka. Tidak akan berubah warna, Bapak sekalian. Rasanya tidak akan berubah walaupun 10 tahun. Saya si air yang ada di kamar kecil kita itu, biarkan satu minggu. Bapak tutup kemudian dibuka kuning pisan oke kuning menguning Pak Bu ya rasanya sudah enggak karu-karuan kulit dipakai masak tambah petengi senam kabeh sakit perutnya Nah Bapak Ibu sekalian atau Muhammad kalau kamu tidak bisa yang kedua ini autus kitos samaa kamaza amta alainaki safan autaqtia billahi wal malaikati Kau bila atau kami jatuhkan langit berkeping-keping no. kami. Maunya langit dijatuhkan berkeping-keping. Karpet DWI. Oh boleh langit berkeping-keping jatuh terus gak mati nuwawe. Bapak Ibu sekalian permintaan mereka seperti itu. Lalu ayatnya menyatakan gini sebagai barang atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat bendera bu, kami karpi malaikat didatangkan si ada beberapa dari aku Aku tak takut nani bendera mukhamatiku putusan Allah manusia itu kalau udah ketemu malaikat Koit pak bu ngetes innalillahi wa inna ilaihi ketemu malaikat pisan langsung innalillahi wa inna ilaihi mereka itu sebetulnya menolak keimanan Tapi dengan alasan seperti itu Tidak zaman Nabi Muhammad saja Tidak zaman Rasulullah Alaihi Wasallam saja Tapi zaman dulu orang-orang yang diutus oleh Allah Sejak dahulu Masyarakatnya juga sama seperti itu Cuma bedanya Kalau dulu ketika ada orang menentang seperti itu Adab, adab Allah datang, juling-juling mati kape. Contoh, ya, Nabi Suhay itu diminta oleh oleh mereka mengeluarkan unta dari batu, bapak bu. aneh-aneh itu, gak? Aneh, Pak bu? Wong kok disuruh melahirkan unta itu, unta gue aneh unta. Tapi karena Nabi Soeb minta kepada Allah langsung Ya Allah ini umat saya Tidak percaya dengan saya Kalau belum melihat Unta keluar dari batu ini Dijawab kali Allah Nabi Sengdunga Diperhatikan oleh Allah Oke kumpulkan orang-orang Kumpulkan Pak Bu Kumpul situ. Cuma ini kita lihat Dengan kekuasaan Allah Bahwa saya diangkat sebagai Nabi sebagai Rasul. Coba lihat ini ada Unta nanti yang kamu minta wih namanya gunung tuh begitu batunya pecah seret, gitu. untai keluar unta sudah besar unta betina keluar Nabi Sueb ini tanda dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa saya diutus sebagai nabi sebagai Rasul setelah keluar apa mereka beriman Sebagian beriman Sebagian ragu-ragu Sebagian kafir Akhirnya peseni Nabi Soleh Biarkan unta ini makan apa saja Jangan diganggu Kalau kamu mengganggu Kerugian nanti akan Kena kamu sendiri diadab oleh Allah Wah Bapak-Ibu Ceritanya panjang diganggu Akhirnya untai dibunuh dibunuh maka diceritakan oleh Allah di surat ini surat 11 di ayat 60 mulai 64 ini nih ini wayaqaumihadi lakum ayatan pada ruha takkul fiardilah Wala suha bisuin Faya hudakum adabun Surat 11 ayat 64 hey, Ayah Inilah mutaf dari Allah okay. Sebagai mujizat Yang menunjukkan kebenaran untukmu Nah mukjizat dari Allah Terus Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah dan kamu mengganggu yang dengan yang atau akan ditimpa yang oh. Kalau kamu mengganggu ditimpa adab yang dekat. Ditimpa adab oleh Allah. Nah, ceritanya ayat ini panjang Pak Bu. Akhirnya diganggu. Diganggu. Maka dibunuh si unta itu. Nabi Sueb silakan kamu bunuh Kamu menunggu Tiga hari Di tafsirnya Hamka itu disebutkan Hari pertama Merah Badannya ini Seperti udun mau jebrot itu Hari kedua Hitam Berarti sudah mau meng menghitam Merah menghitam Badannya Hari ketiga Menguning Merah hitam menguning hari ketika itu disam berbeludak mereka jeliang mati bergelimpangan. diceritakan oleh Allah ayat 67 di surat 11 wa ahdal ladina dolamu soikhatu faasbahufi dari diarihim jasimin nih dan satu suara keras yang mengetuk menimpa orang-orang kafir itu lalu mereka mati berkelimpahan di rumahnya mati di rumahnya masing-masing bang matinya itu di, dikisahkan seakan-akan seperti Kaalam ya Naufiya ayat 68 puluh delapan seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu Kayak-kayak koyo no. kurungan aku ber kurungan uonge saking sepi ini saking gincang gencarnya saking hebatnya Pak. Ala inna samuda kafaru rabbahum ala budal samud. Ingatlah sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah kebinasaan kebinasaan kaum Samud. Binasa kaum Samud tek kaum, Bu. Kalau habis berarti Rasulnya tinggal rasul dengan orang-orang yang beriman. Wongi karedit di bapak. Semela Nabi Soleh. Akhirnya mati Kape ditinggal kalau Nabi Soleh. Nah, Weshkanda, mang takandani. Yang jadi nama muak, Angel. Ngerti ngomong baik maagja itu loh. Angel lah muti kandani. Karena itu ditinggal akhirnya pindah. Nabi Soleh pindah ke negara lain. Bersama orang-orang yang beriman yang mengikuti, lah jamaahnya sedikit gitu Biar itu kalau dulu, Pak Bu, kalau apa, begitu dosa adabnya datang. Dosa lagi adabnya datang. Contoh Nabi Nuh diberi umur oleh Allah. Nih 950 tahun. Berdakwah. Ngajak orang supaya beriman pada Allah hanya dapat 80 orang 950 tahun gak jengkel lah, bapak. jengkel bapak akhirnya Nabi Nuh doa waduh umur sekalian teh orangnya yang ikuti hanya 80 orang bapak Ujalian sekalian doa Nabi Nuh terkenal di sini di surat Nuh ya. surat 71 ayat 26 ayat 27 ada kalimatnya wakola Nuh Rabbila tazar alal ardi minal kafirina dayyaro Nuh berkata ya Tuhanmu -tuhan, jangan membiarkan seorang guru di antara orang-orang kafir -orang itu tinggal di atasmu Waduh, bahasa Bu apa ini? Janganlah engkau biarkan seorang pun orangnya seribu gitu, janganlah engkau biarkan seorang pun tinggal berapa orang ya? Apa? Yo habis ibu, lewong sepolewu, yo habis sepolewu niku, jangan dibiarkan satu seorang pun ya, orang kafir tinggal di bumi diperhatikan oleh Allah doa Nabi Nuh. Ayat 27. Innaka in tadharhum yudhillu ibadataka wa kafaro. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, ya. niscaya mereka akan menyesatkan hamba hamba ya. dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang bahasa-bahasa ringkasnya gini ya Allah kalau engkau biarkan mereka punya anak lagi kafir lah orang-orang yang sudah benar ini akan disesatkan oleh mereka mau anak-anaknya kafir itu banyak dihabiskan aja ya Allah permintaan Nabi Nuh akhirnya Nabi Nuh diberi tahu oleh Allah es doa tak terima kira sekarang buatlah perahu buatlah kapal dituntun oleh Allah Pak Fu dengan dengan ayat potongan kayunya sekian letakkan di sini pences kayunya itu letakkan sebelah sini jadi membuat satu kapal namanya kapal Nabi Nuh no itu dituntun satu persatu oleh Allah membuatnya jadi membuatkan karepi Nabi Nuh Dewi kata setelah itu, semua binatang yang tidak bisa hidup di air, sepasang-sepasang aja Yang lain gak diambil, tapi sepasang-pasang. Satu judut, satu judut. Dimasukkan ke kapal itu. Supaya mereka tidak mati. Beri banjir oleh Allah. Seret. entek, Pak Bu. Tidak ada satupun orang yang kafir hidup di bumi. Habis, Pak Bu. Dulu, Pak Bu, ketika Nabi... Nabi yang dahulu like jengkel terus into, oh. Rasulullah itu pernah terjadi oh, Di diuji oleh Allah Salah satu di antaranya Pertama Rasulullah di awal-awal dakwah itu Kan sudah ada Banyak orang yang ikuti Lalu Ada salah seorang dari desa sana Itu datang kepada Rasulullah Laporan ya Rasul, Di desa saya sana itu semua orang-orangnya Masuk Islam Senang gak Rasulullah? Senang Iya Iya ya Rasul Terus pengajarnya dari mana? Nggak ada ya Rasul Oh tunggu ya Saya pilihkan, saya pilihkan nanti Ustadz-Ustadz yang baik, yang kualitasnya baik Diambilkan yang hafal-hafal Quran itu Pak Bu Dikirim ke sana lebih kurang 70 orang Ustadz Baru dikirim ke sana, dibunuh mereka. Waktu para itu dibunuh, dibunuh ada yang diseksa, ada yang lolos pulang kembali ke Rasulullah. Ya Rasul, yang kau tugaskan orangnya sekian banyak itu dibunuh oleh mereka. Ya Rasul, ternyata di sana tidak ada yang masuk Islam. Wah, gimana Rasulullah? Kira-kira waktu -kira, kalau panjang jadi Rasul untuk yang jengkel cingkel toh, musidungane elek-elek toh ya. Akhirnya Rasul doa, kehancuran mereka. Berdoa tiga bulan, bapakmu. Tiap hari berdoa. Sebetulnya sudah dikabulkan oleh Allah. Sebetulnya cuma ini Rasul tah terakhir, bapakmu. Lihat digaik model coy, zaman-zaman biyen, entek wongnya, entek terus. Gak bisa berkembang ini. Berdasar. Gak bisa berkembang, Bu. Or, ada orang jahat. Menjahati Rasulullah. Mendolimi Rasulullah. Ditunggak no elek. Dijur. Seret. lah mana mana. Suwi ngerti Lah Lakis gede mana. dolim mana. Menyakiti lagi. Ditunggak no. Elek. Entek mana. Gak bisa berkembang Pak Sedangkan umat Rasulullah. Panjian bersani. Bapak Ibu Sanan. Kita lihat ya. Umat Rasulullah yang masuk Islam. Termasuk memperkuat Islam. Itu apakah mereka dari kecil Islam apa mereka dari kecil Islam enggak contohnya Umar bin Khattab sejak kecil musyrik sejak kecil kafir ketika umur sudah 50 tahun kenal Rasulullah bahkan Rasulullah awal aja awal dibunuh karena hidayah datang Umar raskan masuk Islam masuk Islam mengikuti kajian Rasulullah kemana-mana Sampai Umar itu mengatakan pada Rasulullah begini Ya Rasul, alasna wa Ya Rasul, apakah kita ini tidak berjalan di jalan yang benar, hidup atau mati? Jawab Rasul apa? Betul. Umar, betul Umar. Inna in itu. kamu dan saya ini adalah berjalan di jalan yang benar, hidup atau mati. Nah, baru pernyataan Umar dimasukkan, karpe Umar itu dimasukkan. Harapannya itu akhirnya Umar mengatakanin, Iblis ya Rasul, kalau demikian ya Rasul, Fathimah kenapa engkau mendakwakan Islam secara diam-diam, sembunyi-sembunyi? Walladhi bahasakah filhad, demikian yang mengutus engkau dengan benar ya Rasul, latah rujana, walanu mak. sungguh kamu harus keluar ya Rasul mendakwakan Islam secara terang-terangan, walanu mak. kalau ada orang mengganggu kamu, aku yang Menghadapinya Itu Umar Pak Bu Asalnya kafir sejak kecil Abu Sofyan itu memusuhi Rasulullah Buwondone untuk Memerangi Rasulullah Perang Uhud Perang Badar Dan perang-perang yang lain Itu dibandani oleh Abu Sofyan Sogeh Abu Sofyan itu. Bapak misalnya Pada akhirnya Abu Sofyan masuk Islam Istrinya Abu Sofyan Namanya Hindun Saking jengkelnya dengan Hamzah, begitu Hamzah mati dibunuh oleh Wahsi dengan anak tumbak, akhirnya dipecah perutnya, diambil hatinya, dimakan di hadapan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya apa yang dimakan oleh Hindun itu tidak akan bisa ditelan. Wau, gergeten masih barang wau ditelan, wau. Saking bencinya dengan Hamzah, karena termasuk bapaknya, termasuk keluarganya, dibunuh oleh Hamzah ketika Perang Badar. Maka Hindun akhir hayatnya, di akhir-akhir umurnya, juga masuk Islam. Kalau waktu itu didoakan, ente, terus apa sih masuk Islam? Oke. Rasulullah berdoa berapa? tiga bulan, bulan yang ketiga turun surat ini bagaimana? turun surat tiga di ayat 128 mengingatkan Rasulullah A'udhu Billahi Minas Syaitanir Rajim Laisalakaminal Amri Sayy'un Awyatuba alaihim Awyu'anzibahum fa'innahum Zalimun Taduh sedikit bunca utakamu Ya, Rasul, kalau kamu doa seperti itu, ndak ada urusannya mereka dengan kamu. Kalau mereka yang dibunuh, yang kamu tugaskan sebagai ustadz itu dibunuh, nggak apa-apa, itu saya nilai mati syahid, tapi nggak ada di sini kalimatnya. Bahasa bebasnya seperti itu. Nggak ada urusan dengan kamu, ya Rasul. Kalau mereka luka-luka, maka luka-lukanya itu ada pahalanya. Oleh karena itu Allah menyatakan Atau Allah menerima tobat mereka Kalau mereka itu terus bertobat Tobatnya sungguh-sungguh Diterima enggak oleh Allah? Diterima nggak? Diterima Atau tak terima tobatnya Kalau mereka tobatnya sungguh-sungguh Atau kalau mereka tidak tobat Terus ya Allah Atau Atau mereka mereka. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka itu orang orang yang paling... nah, karena mereka dolim. Kalau mereka itu orang dolem tak adab itu urusanku. Kalau mereka tobat, tak terima tobaté. Ya Rasul, jangan berdoa buruk untuk mereka. Rasulullah gak oleh Berarti apa ini boleh enggak? Enggak boleh juga. Tapi rasanya kalau didolimi Orang like, rasanya Kurang like, like, pas yeah. Disakiti hati gitu, Langsung keluar dari mulut itu. Semoga-moga ketubruk Nah itu kan Doa yang buruk Padahal doanya orang yang dolimi itu Dikabulkan oleh Allah nah, Kita berdoa yang baik Bisa nggak kira-kira Berdoa ya Allah orang yang mendolimi saya Berilah kesehatan Orang yang mendolimi saya Ya Allah berilah petunjuk Jangan begini Keenakan oleh petunjuk Jangan begitu Kalau dia mendapat petunjuk atas doa kita Ketika orang itu berbuat baik Kita dapat pahala terus menerus Karena doa kita Paham ya Maka apa, Tugas Rasulullah itu Sangat sangat berat sehingga berakhir Rasulullah diperintah oleh Allah pindah ya Rasul, pindah kamu dari Mekah ke ke Yasrib sekarang Madinah itu. Itu karena saking beratnya, karena Rasulullah rumahnya dikepung oleh orang jumlahnya 100 tok dari toko-toko masyarakat yang gagah perkasa nggo pedang kabe mengelilingi rumah Rasulullah jumlah 100. Rasulullah akhirnya baca surat Yasin keluar luar. Akhirnya Rasulullah selamat pindah Bersama dengan Abu Bakar Mampir malam itu ke rumahnya Abu Bakar Terus diajak berjalan Di tengah jalan ada Ada Gua Itu masuk beliau Istirahat Sejenak dan mereka Sudah mencari Bapak andaikan andekan. mereka itu nginguk sedikit itu my, ke dalam ketemu lihat Rasul karena mereka tidak melihat ke dalam gua itu secara cepat nih sing biasanya atas-atas ini -atas, apa namanya laba-laba cepat membuat rumah secaset buat rumah sehingga pintu gua itu tertutup oleh laba-laba, orang berpikir gak mungkin, kalau Muhammad masuk sini mesti rusak rumah laba-laba itu mesti rusak ini kalau ada orangnya gak mungkin, sehingga gak ngingok ke dalamnya kalau kalau melihat ke dalam ketemu Rasulullah dengan apa mereka dengan Rasulullah ketemu tapi diselamatkan oleh Allah itu salah satu diantaranya Wallahu yaksimu ka nas. Allah Memelihara kamu dari gangguan Manusia Salah satu diantaranya Demikian Bapak-Ibu sekalian ah, Panjang sebetulnya ceritanya ini Namun waktulah Yang memisahkan kita Dalam pertemuan ini Tapi tidak menutup Kemungkinan ada yang Tanya enggak nggak ada, ya? Kalau enggak ada Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfirullah wa atuhubillah Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh